Oke halo semuanya kembali lagi di channel vlog ya lihat aku udah punya kayak gini-ginian ya udah punya elitra oh, keren gak tuh oh. ya ini sudah survival ya ya tapi bohong ya kalian juga udah tahu dari judulnya ya ya dari judulnya benar kita ada di versi snapshot 1.17 snapshot ya Ya, ya, jadi hari ini kita bakal ya uh, gabut-gabut aja ya. Kita bakal jelajahin cave-cave baru yang gede banget. Soalnya aku udah nyoba juga ya. Terus banyak banget diamond. Ini aku bakal kayak nyari-nyari oranye gitu ya. Terus berapa banyak oranye gitu Atau diamondnya ada di koordinat berapa aja. Ya, kayaknya sih sama di bawah y16 juga ya. ya tapi mungkin kita langsung mulai aja ya Oh iya sama eh, aku udah lama enggak mak apa ngerekam ya karena komputer lama aku bisa dinyalain lagi terus aku bingung mau ngerekam di komputer atau di laptop ya kali ini aku di laptop aja ya ya jadi em Oke okay, udah uh, kita bakal jelajahin cave-cave dulu aja ya mungkin sama sebelum itu mungkin kita bakal ya ini splash potion of aqua karena kita mungkin bakal menjelajah di air ya soalnya cave yang baru kadang apa kebanyakan rata-rata ya di bawah air ya kalau ini enggak nih tapi kita bakal spektator aja ya Ya biasanya kan world apa hate limitnya uh, Sampai nol ya Nah kalau di snapshot ini Tuh ada nol Wow minus keren enggak tuh oh, Sekarang apa blognya Ada di koordinat minus 64 kalau nggak salah Ya tuh minus 64 ya Sama tingginya jadi 320 Totalnya jadinya kalau masalah salah 512 kok ya. Eh? Ya. Enggak sih. Atau berapa lah enggak tahu. Ya, terus lihat ini. Ini ada diamond. Terus di sekitar sini bakal ada diamond lagi mungkin. Mana diamondnya? Ya udah pokoknya banyak ya diamondnya. Pas itu aku lihat-lihat. Ya, terus ini keren sih. Tuh. Aduh, enggak naik -like, nih. Semoga direkamannya enggak ya. Aduh, ada diamond lagi tuh. Keren enggak tuh? Oke. Aduh, kita bisa main editnya di cafe ya. tuh lihat. Kita dapat diamond lagi. Banyak banget diamondnya. Ya. Nah, makanya itu aku penasaran. Uh, berapa banyak diamond betul ya yang bisa kita dapetin di satu cang eh nih baru ya Oh keren Oh berarti yang aku lihat bener ya dikerain kayak bikinan orangnya gitu oke jadi kita bakal langsung ngetes aja ya yang satu cang berapa or gitu nah caranya aku bakal F3G ya ini jadinya ngeliatin satu cang gitu ya ya ini cangnya enggak ada kef sama sekali nih jadi aku mungkin bakal apa clearnya di sini ya kita mau clear kayak gini terus kita mungkin taro barang-barang kita dulu 123456 oke okay. ya di sini ada the stone gravel granite and the side diorite nah isi comment itu ini ya uh, Minecraft air replace Minecraft dirt jadi dirt ini bakal di clear semua ya ya terus semoga aja apa bekerja ya karena aku belum ngetes tadi ya aku udah ngetes sih apa beberapa kali off kamera tapi nah, tapi Baru gitu ya, baru aku set komennya. Ya, jadi semoga juga kerja. Terus kita lihat dulu. Apa? X nya kemana ya? Ini. Oh, berarti ini minus. Berarti harus mulai dari sini. Oke, di sini. Sama ininya berkurang. Berarti harus di sini mungkin. Oke. Okay. Oke, okay, kita mulai di sini ya. oh uh, mungkin kita mulai dari 1, 2 3 4 5 6. Right, side, granite, Gravel stone. Dirt Semuanya bakal dikerir. tele-spektator Wow nah, kok belum sih salah apa Bentar ntar ya atau Oh enggak bekerja nih ntar kok nggak bisa ya Oke okay, jadi kayaknya comment blognya nggak bekerja gini ya Jadi mungkin kita bakal nulis langsung aja ya di copy semoga bisa ya dikasih Oh, kebanyakan Oke okay. uh, Gara-gara kebanyakan Jadi mungkin kita uh, Sebentar, Oh mikir dulu Oke okay. um, Gimana Jadi Oh, enggak-enggak Gini aja Jadi Ini nampak Jadinya 100% kita mungkin bakal uh, dari nol aja ya terus kita nanti ke atas lagi dari 64 tapi kalau ada Or jangan dihancurin karena kita mau ngitung seberapa banyak ornya ya oke kita udah di koordinat nol ya semoga aja bisa oke jadi daya raih 2, 3, 4, 5, 6, 8 ini, ini, ini, ini. oke okay. semoga bisa dan ya yeah, bisa tapi sebelum kita ngecek semuanya kita bakal clear lagi di sini ya oke okay. kita buru hmm, kayak ngeberkerja gitu ya masih kebanyakan apa oke okay berarti kita ganti Kometnya dikit ya ini jangan minus 64 jadinya jadinya 0 aja ya oke semoga aja bisa ya oke okay, bisa ya, ya terus ini masih ada daylight oh ya akan di atas komentornya ya diundang, apa apa oke kita mungkin langsung ngecek aja ya kita bakal F3N dimatiin F3-nya, oke mungkin nyalin ya. Jadi yang kalian lihat ya di sini ada coal, iron, masih sama kayaknya sih. yaitu di koordinat segini ini copper. Ya copper kayaknya sama kayak iron gitu ya realitinya apa kelangkaannya gitu lah Gold, gold ya di sekitar sini adalah pasca Juli Yaitu kita udah tertarik sama diamond ya eh, ini Oke ini udah di minus ah kok Ada apa eh, Di koordinat 16 Bawah 16 Oh iya, nggak ada diamond di sekitar sini Oke, okay, jadi kayaknya di sekitar minus 21 ini ya. Terus minus 22. Oh, ada lagi. itu oh, kan banyak. Oke, okay, kita bakal ke atas lagi. Kita bakal coba di chunk lain. Tapi sebelumnya, mungkin kita bakal ambil-ambil dulu comment block yang ini ya soalnya beda, oke okay, jadi ini apa ini yang dari 0 sampai atas, kalau ini dari minus 64 sampai 0, oke okay, ya jadi ini belum dinamin comment blocknya, jadi pokoknya ini dari diode sampai der, kita bakal coba di chunk lain, mungkin di deket-deket sini aja ya nggak apa. Oke, okay, di sini juga kosong nih. Mantap berarti. Tadi kita mulainya di sini. mulainya juga di sini. Kita bakal langsung aja ke koordinat 0 ya. Dan hati-hati kalau ada or. Oke, okay, kita udah di koordinat 0 ya. Ketijangnya yang di sini. Oke. Okay. Nah. 1, 2 3 4. 56, ada yang ini. Oh iya, dia harus dari satu cang gitu ya? Oke, okay. dan kayaknya stonya agak kebanyakan ya. Jadi, kita pindahin aja stonya dari sini. Oh, nggak bisa, ini ston kan? Oh uh, iya, ini stone mungkin harus di bawah sini. Oke. Okay. Oh iya, salahku, pantesan. <laughs> Oke okay, guys, tinggal tersalah Kita mulai dari nol lagi, tadi mana? Oke okay, sini. Oke, okay, semuanya udah di clear. Bayar duitnya nggak apa-apa, dikit doang kok. Ya terus kita clear yang dari atas juga. Hmm. Oke, okay. ya kita bakal langsung. Ya di sini masih sama kita bakal cari diamondnya aja sih ya. Oh ini masih ada dirt. Ya udah nggak apa. Tapi ada orang nggak? Nggak sih kayaknya sih. Ya di sini ada air ya. sini kenapa gak ada diamond Ternyata aku salah ya Dikiranya diamondnya bakal Lebih banyak gitu ya Oh enggak ada nih Berarti diamondnya ini Sekarang lebih dalam Kayaknya ya Ternyata aku salah Yang tadi apa di bawah 16 Yang tadi aku bilang gak sih 1, 2, 3, 4 Oke okay. jadi apa sebenarnya diamondnya itu apa masih kayak di sekitar 12 ke atas ya kayak 16 ke atas gitu kalau biasanya kan nol ya apa bedroknya di nol gitu jadi di koordinat bawah 16 Nah kalau ini gara-gara jadi minus 64 gitu ya jadi 16 ke atas gitu ya ada diamond lah pokoknya gitulah oh, pasti ngerti ya ya ini kalau ini beda berapa blok ya enggak ada yang enggak gitu masih kayak ya tapi lebih dalam ya diamond-diamondnya itu kita sekarang mungkin bakal 4cang ya kita clearnya Oke, okay, kita bakal cari cang yang lebih bagus. Ini airnya, jangan, jangan ada airnya. Yaudah, airnya dikit gak apa deh. Hmm, kita bakal mulai dari dari sini. Oke, okay, mungkin eh uh, kita bakal ngaklir cangnya ini dulu, baru kita ngecek ya. jadi dua cang ini udah aku clear semua ya kita tinggal lihat-lihat demen ornya ya Oke sama ini mungkin kita bakal ambil dulu aja ya air-airnya nah, lumayan lama juga nih airnya Oh, apa deh kita lanjutin aja nge-n Oke kita lihat-lihat ya nggak mengganggu juga ini airnya ternyata Ya, diamond nya di minus 29. Ya, ya, aku belum bisa ngambil kesimpulan ya. Jadinya apa? Diamond itu di koordinat berapa? Yang pastinya apa? Di minus 16. Apa sih? Di koordinat 16. 16 ya, bukan minus. Yang positif. Eh, uh, gak ada ya? coba kita di bawah minus 16 ya di sini nggak ada biasanya di 12 gini ya banyak tadinya gitu Oh ternyata malah lebih dalam lagi jadinya di sini ada di sini ada jadi kayaknya agak lebih susah gitu ya kalau uh, straight maning kayak uh, di Survival aku oh ternyata akhirnya ada yang dari sini mungkin kita bakal ambil oke tutupin aja ya, semoga itu aja apa water sourcenya terus kita mungkin bakal lanjutin lagi oh ini ada nih di bawah minus 2 nih oke ternyata di minus 2 ada juga ya jadi oh, gini sih ya mungkin ada yang apa mungkin tetep di bawah koordinat 16 tapi susah gitu dicarinya di apa di koordinat 16 bawah 16 gitu ya nah, di yang koordinat minus-minus ini lebih banyak diamondnya gitu jadinya nanti enggak tuh ya aku nggak pasti sih kenapa aku nggak lihat Google aja gitu ya ya mungkin aku yang bakal dimasukin ke google gitu ternyata diamond ada di kode berapa source dari oldji ya ya jadi uh, mungkin segini aja bentar-bentar uh, mungkin segini aja video kita kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe kalau kalian suka video ini ya yeah, sampai bertemu lagi di video selanjutnya dadah